nulotros. Wal asal satu taala Kecuali teman-teman rusun nyediya anusa poko taala hayya ati nyediya anusa poko taala lagu maring akhir nyediya anusa kang 5 ufro kang liyo minjazaia sangen walase 5. Ada 5 hal yang kalau kamu lakukan pasti Allah telah menyediakan 5 hal yang lain sebagai bonus sebagai hadiah. Misalnya, diingat. Layu te ora paring sapa wa taala ing pon. Eh apa uti ora paring sapa wa asakso ing awak tihi Allah kafir Allah ing Allah tidak memberikan seseorang di takbir bisa su syukur illa wa qata'ata kecuali yang tawusnya di ana Allah lagu maring sakes Awanya di ana asia data ing tambahan alatil kanikmati ngatasé mungkon-mungkoné seseorang kok ditetepir bisa syukur artinya berarti Allah telah menyediakan untuk dia tambah-tambahan Kau ka wa la in la azi dan aku mulai syakartu lamun syukur sira kabeh la azi dan iki bakal nambah yang kaming sira wala yuqtihi ad-do'a illa wakot ta'adda lahul ijabah wala yuqtilan ura paring sopah Allah yang wang ad-do'a ada seseorang kok ditetir mau berdo'a illa wakot kecuali bener bener harusnya diana sopah Allah lalu maring wang al-istijabah yang disembahdani jadi ada seseorang kok ditetir berdo'a terus sama Allah tentu berarti Allah telah menyediakan disem sempur tentu dengan bentuk yang dipilihkan Allah bukan sesuai pilihan nafsunya di dia, kadang-kadang tapi disembahatkan ya Allah dengan bentuk sing dipilih Allah yang tidak dipilihkan di dia. Gitu, misalnya biasanya senang Sri, oleh seneng tenang sampai dengue ya Allah, kuloni pun Sri Padahal Allah ngerti nak Sri misalnya minta Alih bejat, atau Sri itu sama sekali solihah, sebetulnya dia solihah, tapi sama sekali tidak senang kuih. Kira-kira anak-anak yang -nak mother, mother, Allah mentoknya kuih b itu berarti kan berarti kan kue nyebut jeneng tapi Allah di, apa mencari ganti gantinya kalau ya Allah dengar dengar ini sri na'udhu ya Allah jangan sampai dapat orang itu Jadi, ya pangeran kan pangeran ini mau ngake kue dungu jalo dikne dikne dungu dari kamu <laughs> Mati mati-mati kan makanya neng-neng ngayuh itu rantuk cahilik, perkara lak calek dungu lah mergul cahaya ya Allah lindungi saya dari dulu tapi kalau <laughs> <tuh> yang penggeraneo nggak kaya ora o lagi salah sih toh, dua kubu yo ya Allah kah, teh caranya seneng Allah ya macam-macam sih Islam formal di situ, Islam tradisional di situ, gue ora omong aneh penggak amatan sih nih ora o nomonego ora o nomonego ora o nomonego ora usahane penggak mau tangananeh, oh nggak anggur, penggambut yo oh kok dianalisis analisis oh, oh kadang di tempat anu noha, oh setenggak setenggak tinggong, kenapa ki kok wih karena nak itu? bisa menyihatkan tubuh. Jadi unsur-unsur di -unsur si tubuh itu ada apa? Kalau dipicu dengan wiridan terus bergerak positif, amune wis tercot-cot terus. Ah, ontine kawulo eling pengiran kudu dianalisis. Sesadhu ne adune kawulo ya eling Masuk ke kerjaan kerjane pabrik ora majikanmu jenenge sapa? Kan ya lucu. Ya no, wis tenan ndunung. No, no. so, barang si pokok-pokok ora dianalisis. Sesuk so, so, dianalisis kenapa kok makan tikunya. Lah nguntal. Sesuk <laughs> so, so, di barbarong malah ditip-tip. Di di. Untuk dong anak Nusirah kafe nengson aspati mukanya panjene nengson laku maring sirah tenang. pikiran tenang kan nah, ten untuk minum iman opo nafsi, jiwa saya itu iman billy ko ika ketemu jenengan. Ya Allah, berikan kami rizki jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang iman, yang selalu iman, siap ketemu jenengan. Watar dolan rido opo jiwa, piko do ika klan ko do evan jenengan. Nak jenangan nggak untuk golono pemawan diri itu. Watak nak olah nompo opo jiwa, pihak to ika klan peparingi jenengan. Nah itu kayak eh, nak ubeni ruka jenaki. Jadi raja lu. Ya Allah berikan kami jiwa yang tenang Jiwa yang tenang adalah jiwa yang iman kepada engkau Ridho pada keputusan engkau Dan ridho puas Neriman sampai apa saja yang engkau beri Berikan Tapi nah, kan gak jiwa tenang yuk, Bujuh ayu, duit apa Pokoknya jadi bos ini, ini gak mana jadi bos Orang-orang no, saingannya Surah karu-karu kan ya Ya Allah ini wacadung lagi Allah rumah ini asal luka nafsan Mutma'inna tu minafilika ikah wa tardu biqadaika wa taqna'u bi atoika. Rawang rewan to ing khotis apa tofruni terus Jadi nek setiap saat terbukti kala Untuk kanggo return. Wa la al istighfar illa waqta'a Allahul ghufron. Wa la yu'ti lan ora paring sapa al istighfar istighfar ila waqta'a Allahul ghufron wis nyadi ana sapa wa lahum mariman al usrona eng di silah kota ada kecuali usnir di anasopah awah lalu mariman al ibnu frona eng di tidak memberikan seseorang di istighfar kecuali Allah telah menyediakan dia untuk dimaaf tidak ada yang beranowo nggak di istighfar insya allah alamat sudah dimaafkan maka awah endikan ista'firu rabba kum inna hu kahna qawfar ista'firu jalalusbroh syroqafiru rabba kum beran syroqafiru inna usatina allah taalaiku kahana anasopahawoy qawfar ondat singake nyepurane Perubaya yang diperhatikan tanpa anak besok, dan akan jinak besok, loh, lau ah, lamun salah si rok kafe, ta- ta- ta, peluru, po aku, mengkesalan asama enggak, langit enggak, enggak, salah enggak, enggak, enggak, disusun enggak, langit enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, seperti kata saya tadi, Nabi itu memberi harapan sama orang fase yang luar biasa. Jadi Nabi itu memberi harapan sama orang fase luar biasa. Tapi sekarang banyak orang-orang soleh yang rapati ngaji nganggep orang fase itu rival beratnya. Apa rival beratnya, sehingga stoget <tuhut> kabe, gak bener kabe harus kita lawan. Si lawan di sopo, kek kiai, itu, itu toko, sing diutus allah itu kan melindungi umatnya malah pebok lawan. Singgung kiai panutan umat ruang fase kape dilawan lawan terus itu wong bi. Uang itu dibina, berbina dikira harapan Nabi Allah Subhanahu Wata. Sing penting audio di legitimitas. Mereka nak buat legitimitas. Uang buat lawan naik, buat eling naik fase kemana buat legimitasi Makanya tadi saya ulang berkali-kali. Kalau ada orang misalnya bandar judi, satu sebagai dia bandar judi kita jauhi karena kita takut anak-anak kita ketulah tapi ketakutan yang berlebihan akhirnya tidak membina dia sempat dua anak buah kue orang yang melakukan pembinaan tapi nak ada yang melakukan pembinaan misalnya badar tujuhnya kamu kandani gak kena, tapi kamu bina orang sekelilingnya supaya gak kena pengaruh dan sebagainya sementing kita tidak putus asa buktinya wong Fasek pun didawikan jadi Nabi umpomo, wong orang Fasek udusan yang mengantiklah langit kemudian mereka mau tobat latabah wahu alaikum pasti diberitahu kalau Allah saja memberi harapan, kenapa kita di? tidak? Ya soal nanti kita harus menjauhi dari dia karena takut ketularan fase kan bisa dikelola secara fakih. lagi bisa dikelola secara nama. Oke, Mana saat kita jauhi, mana saat kita mendekati. Sementara Rasulullah Taufik semua itu filah walillah, semua itu karena Allah dan dalam konteks agama ini. Ruang di ruang hadis Ibnu Majah Ibnu Majah. Seseorang tidak dikasih tobat ada kecuali senyedia nusoboh taalalangumaringwang Allah tidak memberikan seseorang diterkiri tobat kecuali Allah sudah menyediakan bagi yang tobat tadi pasti diterima ek cobulat Allah mesti jamin ditampani itu tobat mesti ditombor. Bukan karena tobat kita sempurna tapi perono jembare rahmate Allah Muhammad SAW hawal al dunya fi Apa sing ditulis wa inni Dimantap ke wa amanah, wa amilah solihan, domah dada. Waktu penipu jendole soal al-arsyi, ono yang skillilingi arah skopla antusul akong, Sedurungnya itu apa wio apa dunia bodunyo, biar berarti alaf amin Sedurungnya digawe 4.000 empat ribu tahun. Sebelum empat ribu tahun, sebelum dunia, nah aku kan terima SM sebelum Masehi, berarti SD sebelum dunia, kenapa? Oke, lagi tahun kan, apa? sm. misalnya Aristoteles itu lahir tahun berapa sm sekian, noh. tiga mau sd, noh. sebelum sebelum dunia. jadi ya sd sebelum apa dia kira-kira buku gaya modelnya orang sm toh tapi noh. sd bingung ya. sih mau coba bingung misal arab. ya sebelum dunia diciptakan berapa? empat ribu tahun itu ditulis di seputar aras, ada kalimat wah ini lahar Wah, ini lang saat temen yang seno awal-awal aku varian dek tini dating akan Saya ini pemaaf sekali, kata Allah. liman maring wong, pakai kang kering dokter, sepe umat. Kadalu orang kepe umat, nani So, iku gue tiga ihara. Anak Islam Islam terlalu formalis, ih, yoke liro. Mau sok gue ung ini, loh. Lawan, habisi. Ngurang banget gak nyowo, mana lupa habisi. Nggak, Enak. deh. Malaikat Isra, ih, lu kang gak punya woi, nggak habisi nih, nggak tani friend.